Raja hutan pada dongeng biasanya digambarkan oleh sosok harimau besar yang kuat. Pada beberapa dongeng si kancil, nama raja hutan pun sering disebutkan sebagai hewan yang kuat dan ditakuti. Dalam dunia nyata, harimau memang hewan yang kuat dan dijuluki dengan sebutan kucing besar. Nama latin hewan ini adalah Panthera tigris. Kata pantera memiliki kemiripan dengan bahasa Sanskerta yaitu pandara yang berarti kuning pucat keputihan. Sedangkan kata tigris berasal dari bahasa Yunani yang berarti panah. Penamaan ini diberikan karena bentuk fisik harimau yang bercorak belang dan kemampuannya dalam bergerak cepat. Jarak belang pada harimau ini biasanya berwarna kuning, hitam dan sedikit warna putih. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya! Salah satu pegawai perawat satwa di Serulingmas, Zoo Banjarnegara mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia saat membersihkan kandang harimau. Pengelola kebun binatang belum menjelaskan penyebab kematian korban. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban mengalami kecelakaan kerja saat tengah membersihkan kandang harimau pada 18 April 2022 lalu. Korban merupakan petugas perawat satwa di Serulingmas Zoo, tempat rekreasi seluas 10 hektare yang berada 1 km, dari pusat kota Banjarnegara Jawa Tengah yang juga menjadi kawasan konservasi satwa liar, korban sempat dilarikan ke RSUD Haja Ana Lasmanah Banjarnegara. Saat ini korban sudah berada ke rumah duka di desa Merdan, kecamatan Purwanegara Banjarnegara untuk dimakamkan. Direktur Seruling Mazu Banjarnegara saat ditemui di rumah duka membenarkan terjadinya kecelakaan kerja pada salah satu perawat satwa. Terkait kronologi kecelakaan kerja tersebut. Pihaknya belum memberikan keterangan lebih rinci. Hal unik pertama dari Raja Hutan ini adalah bulu yang bermotif belang. Selain itu, belang pada harimau ini mirip seperti sidik jari manusia. Seperti manusia yang memiliki sidik jari berbeda-beda, harimau juga memiliki motif belang yang berbeda-beda. Sebagai hewan karnivora yang makan daging, harimau memiliki keistimewaan pada air liurnya. Pada air liur harimau terdapat kandungan antiseptik yang bisa mengobati luka. Air liur itu menjadi obat bagi harimau yang mendapat luka setelah bertarung atau berburu. Julukan raja hutan memang sangat cocok untuk harimau karena bisa hidup di banyak tempat. Hewan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik sehingga bisa hidup di mana saja. Harimau bisa hidup di padang rumput hingga hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kemampuan berenang yang handal membuat hewan ini tak mengalami masalah jika hidup di dekat sungai. Hewan ini justru menyukai air dan merupakan perenang yang handal. Karena itu, hewan ini bisa menjelajah di banyak tempat, baik darat maupun perairan sekitar sungai. Harimau hidup dengan berburu hewan lain yang lebih lemah darinya. Saat berburu, harimau bisa memangsa 40 kg daging sekaligus. Setelah memakan mangsanya itu, harimau tidak perlu makan lagi selama satu hingga dua minggu. Sehingga seekor harimau tidak selalu berburu setiap hari. Sedangkan harimau muda akan makan dari hasil buruan induknya. Namun itu hanya berlangsung selama satu tahun,